Yaudir. Hmm. Yaudir. Assalamualaikum Hello people yang berke kembali lagi bersama CJ kriminal asik okay. Okay. gue mainin Naruto Senki ke okay oke sini mantap sekali ada 1 versus 1 3 versus 3 4 versus 4 kita pilih mode mirror ada ada nggak ada. pilih uh, 3 versus 3 aja ya teman teman oke jadi disinilah tampilannya tampilannya <-teman> <San -teman> <San -teman> Kita ada rahasia, ada rahasia, ada rahasia, ada rahasia, ada rahasia, ada rahasia, ada rahasia, ada rahasia, ada rahasia, ada ada rahasia, ada ada main main oke okay. mantap nih di sini cukup apa ya ini towernya batu ya cukup aneh di sana nanti situ apa tarinya tuh di gitu sana kendarkan deh ini gimana <tipos> nya. Dan yang adalah yang pertama. Yang ubi. tuh, Oke, kendaliin Santai, santai, santai. Santai santai kita di temen-temen, ini temen-temen. Oh, ini, ini kita bisa beli item ya, yang bisa lah, apa ya. maksudnya, ditambah ini merangkuret Biar gembira, gembira gembira gembira gembira gembira gembira gembira hmm, hmm. <SILENGALAN> Duh, du -du -du itu <SILENCAL> Mantap. Mantap. Oh, dia apa nih? itu dia apa dia dia Oh. dapat es kita teman-teman. Oke okay lah. Uh, lah. Uh, uh, kali, ini kali, kali itu, lo buat lagi itu tentang naruto senki atau mungkinlah naruto apa lah bersah ya udah